Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, teman-teman. Ya, -teman. kali ini saya mau berbagi wow. cara uh, patungan WiFi IndiHome dengan tetangga. Itu ada caranya uh, patungan WiFi IndiHome. Dengan tetangga itu meringankan beban waktu pembayarannya. Seumpama indium kita, PV kita, kita salurkan ke tetangga. Dua rumah, berarti kan tiga, satu buat kita sendiri. Dua rumah untuk tetangga. Indium sekarang kecepatan 20 Mbps itu kan perbulannya sekitar 350. Kalau misalnya dipakai untuk tiga tetangga, kita bisa patungan membayar per bulan itu seratus ribuan, seratus ribuan lebih sedikit. Nah, itu dengan kecepatan sama, jadi tiga tiga rumah itu menggunakan WiFi IndiHome dengan kecepatannya yang sama. 20 mbps nah, perlu ditahui kalau 20 mbps itu kuotanya itu sekitar 700 700 GB lain lagi kalau 10 mbps 10 mbps itu 300 GB kalau misalnya yang 20 mbps itu sudah melampaui batas 700 mbps eh, 700 GB itu kecepatannya akan menurun menjadi 4 bukan, bukan lagi 20 Mbps ya unlimited nya akan turun jadi 4 Mbps masih lumayan bisa buat streaming-streaming buat uh, YouTube kan WA, medsos lah tapi kalau yang kecepatan 10 10 Mbps itu uh, menurun jadi dua 2 Mbps, 2 kecepatan Mbps, jadi kita eh, enak lebih eh, pakai yang 20 Mbps, kalau misalnya eh, kita dijatah sama kalau misalnya dihubungi 700 Mbps, 700 kubah kalau sudah habis kita pakai untuk 3 rumahan eh, itu kecepatannya akan menjadi 4 Mbps, jadi masih lumayan ketimbang kita pakai 10 Mbps kalau turun jadi dua lemot nanti. Nah, perlu diketahui untuk mengubah setelan, itu nanti kita masuk ke apa ya, pakai Chrome. Kita buka banding-bandingnya itu waktu ini yang menghubung ke LAN. LAN DV kita ya. Ini saya, mau, saya tunjukkan Ya, ini adalah PV Indium saya. Ini yang saya maksudkan, ini adalah kabelan ini terhubung dengan tetangga ya. Ini uh, untuk hubungan kabelan itu kita harus menyeting. Menyeting lewat Chrome. Ini bisa untuk dipakai untuk satu, dua, tiga, empat ini ya, untuk menghubungkan dengan tetangga. Nah, itu kita harus buka settingannya lewat Chrome nanti. Uh, dengan menghubungkan uh, ini, WiFi dengan tetangga ini, itu uh, kita bisa bayar patungannya nanti. Per bulan itu murah. Jadi 100 ribuan ya. Kalau kita mengaitkan dua rumah ini, dua rumah ini kalau ini saya pakai untuk TV. Ini bisa semuanya dikaitkan. Dua rumah kan lumayan. Berarti tiga orang bayarnya 100 ribuan. Dengan kecepatan sama yaitu 20M bps nah, kita uh, setting dulu ya pakai hp ini settingnya <tuh> nah, ini kita buka hp kita terus kita terus Pastikan WiFi kita hidup ya, WiFi kita hidup, terhubung maksud saya, kita ketik di Google Chrome itu, eh, uh, untuk kode WiFi-nya, IndiHome, Home rumah ini ya, fiber home itu satu, sembilan dua, titik satu, Terus kita klik masuk. Seperti biasa kita masuk menggunakan username dan password. Kalau username ini kita pakai admin. Jangan pakai username dan password eh, bawaan router ya. Yang ada di belakang router itu jangan. Itu kita pakai. Admin ya, untuk username admin terus untuk passwordnya itu ada password khusus dari IndiHome. Ini sudah saya simpan di catatan, tinggal copy aja. Ini saya salin, teman-teman nanti bisa kalau, uh, copy untuk. Uh, password IndiHome, khusus IndiHome itu di deskripsi. Di deskripsi sudah saya cantumkan, teman-teman tinggal, tinggal paste atau meniru, terus disalin, kita login. Tampilannya akan seperti ini kalau kita pakai uh, password khusus IndiHome. Terus, kita tekan network. Network ini ya yang saya tandai network. Setelah kita tekan network, kita ini cari. tekan jangan lan setting brot ini broadband setting ini ya saya tandai broadband setting broadband setting nah tampilannya akan seperti ini nah kita gulir ke bawah nah ini lan bending ini ya ada line bending ini ini kebetulan sudah saya aktifkan semua ya, kecuali yang 4 itu buat TV. Kalau misalnya mau diaktifkan ya apa-apa ini. Ini semuanya harus diaktifkan. Ini misalnya kan gini kan, awal mulanya begini. Ini kita aktifkan semua ini. Nah, kalau sudah kita aktifkan semuanya. Ya, kita gulir ke bawah gulit ke bawah terus tekan apply aplikasikan ya ini nggak maksudnya aplikasikan Ibu. itu aktif kan diaplikasikan kita tekan aplikasikan nah, ini sudah masuk aplikasikan nah, ini Indium-nya akan uh, Chrome-nya akan masuk aktifkan ini. <tuh> ini sudah uh, sudah bisa ini. Nah, ini ini indium sudah line bandingnya sudah kita aktifkan semua lan 1, lan 2, lan 3, lan 4. Nah, ini kita nanti tinggal colokkan. Ya. Untuk wifi tetangga tinggal beli router sekitar 150.000 dengan kabel yang murah ada sekitar 2.000 per meter atau 3.000 per meter, tergantung teman-teman ini. Ini sudah aktif. Nah, ya, gitu aja, mudah kan? Teman-teman bisa um, um, mempraktekannya di rumah. Gimana? Mudah kan? Ya, cuma begitu aja itu. Nah, Teman-teman, bi uh, kawan-kawan bisa beli ya, seperti yang saya katakan tadi, tinggal beli router sama kabel terus dicolokkan ke land tadi yang mau dipilih land 1, land 2, land 3 atau land 4. Itu sudah langsung terhubung. Tinggal make ya. Itu sangat mudah sekali. Eh, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Subscribe kan gratis. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba agar bisa patungan dengan tetangga dan bayar wifi-nya per bulan murah. 20 Mbps kecepatan, bayarnya 100 ribuan per orangnya. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.